Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video review mungkin ya Review tentang analog cover atau mungkin thumbstick atau thumb grip atau apapun itulah ya Namanya saya juga kurang tahu Tapi intinya untuk nge-cover analog kalian gitu ya Fungsinya banyak juga mungkin nanti juga saya akan bilang juga di Ya mungkin di tengah-tengah video atau mungkin ya setelah intro ini mungkin ya Dan disini untuk merek dari Analog covernya ini adalah scale and Co, gitu ya, dan di sini saya tidak di-endorse, tidak dibayar. Ya, pokoknya ini memang pure dari pengalaman saya aja sih, pakai tam cover ini, gitu. Dan sebelumnya sih, saya mau ngasih tahu aja di awal, kalau kalian memang lagi cari referensi dari, uh, mungkin review dari tam covernya, apakah enak atau enggak, yang secara cepatnya ini enak gitu ya untuk dipakainya dan berasa nggak murahan sih ya. Dan kalau kalian mau beli, saya saranin kalian harus tahu dulu gitu ya bedanya yang versi Nintendo Switch atau yang versi Pro Controller atau dari versi yang PS4 gitu atau mungkin DS4 lah ya. Kalau kalian tahu juga di sini untuk yang PS4 di sini untuk analognya itu lebih besar kayak gitu ya. Jadi kalau kalian beli pasin aja versinya yang yang pas sama yang mau kalian pakai gitu misalnya Nintendo Switch, PS4 atau mungkin pro controller ya. Dan untuk yang versi PS4 di sini untuk kokokernya jelas lebih gede karena Anornya juga lebih gede dan ada lambang tengkoraknya ya. Kalau kalian perhatiin di yang versi Nintendo Switch di sini tidak ada lambang tengkorak walaupun sama gitu dari Skala and dan uh, di sini polos ya untuk ininya untuk E, lambangnya gitu nggak ada apa-apa dan sebenarnya kalian kalau beli sekalian kok kalian nggak dikasih dua gitu di sini kalian dikasih semacam e, mungkin semacam plastik gitu ya plastik di isinya adalah e, 6 gitu ya atau mungkin tiga pasang nah tiga pasangnya ini ada yang cembung ada yang cekung dan ada yang bisa dikombinasiin kayak gini dan ini dikombinasinya ini bisa jadi dua e, tingkat gitu ya kalau yang ini cuma satu tingkat kan kalau yang ini bisa jadi dua tingkat gitu nah cuma nanti saya akan bahas juga gitu apa bedanya yang satu tingkat sama dua tingkat nah jadi di sini, untuk yang uh, di versi Nintendo Switch, gitu ya, yang sebelah kiri, gitu ya. Di sebelah kiri, di sini saya menggunakan yang uh, cem, cekung ya. Cekung yang dekok gini cekung ya. Jadi di sini yang cekung itu, kalau kalian lihat di sini nih, di ujung ini, itu kan di sininya. Di sini ujungnya tuh tidak uh, sampai mentok, gitu. Jadi ini cuman cuma segitu doang, gitu ya. Keburu kehalangan sama analog cover ini gitu dan itu menurut saya sih bagus aja kalau kalian memang bermain game-game yang barbar -bar, misalnya kayak bayonetta, DMC atau mungkin Breath of the Wild kalau kalian mainnya memang barbar -bar. dan ini menurut saya bisa menjadi uh, pencegah mungkin ya pencegah biar analog kalian nggak drift ya karena drifting ini udah menjadi apa ya udah menjadi uh, sesuatu yang menyebalkan di Nintendo Switch gitu nah di sini saya ingin mengganti fokus saya dulu ini karena tiba-tiba gonta-ganti gitu untuk fokusnya nah di sini ada yang versi, uh, ini yang bisa ditambahin gitu, untuk uh, tam cover-nya gitu. Jadi ini bisa ditumpuk, jadi tinggal dimasukin lagi ya. Jadi ini jadi dua tingkat gitu. Nah, di sini saya menggunakan versi yang bisa digabung kayak gini. Tapi ini ukurannya sama sih, kayak, kayak analog Nintendo Switch gitu. Ukurannya kecilnya sama, ukurannya sama, tapi ini lebih tinggi. Dan lebih enak aja sih kalau dipegang di sini gitu ya. Karena kalau kan kalau di yang atas ini gitu, ini... Analognya di atas ya, nggak kayak di PS, kalau di PS Vita misalnya atau PSP mungkin ini di sini kan untuk analognya. Cuma yang di atas tadi saya pakai yang cembung dan lebih pas aja sih sama jempol gitu ya, lebih presisi lah gitu. Nah untuk yang di sini, untuk yang lebih tinggi ini, saya sebenarnya pakai yang cembung juga gitu ya, cembung tapi yang biasa gitu, yang nggak di yang nggak ditingkatin kayak gini. Tapi kelamaan-kelamaan ini si jari ibu jari saya gitu atau mungkin jempol saya itu jadi pegel gitu kalau main Nintendo Switch pas pakai uh, yang yang enggak yang enggak dinaikin yang ini gitu ya nih. Ya kalau misalnya saya ambil dulu nih ya. Uh, yang ini nih. Ah, yang ini gitu ya saya pakai yang ini. Itu jempol saya jadi pegel. Mungkin karena yang ini lebih tinggi ya. Jadi pas dimainin tuh pas aja gitu jadi enak aja. Dan mungkin kalau kalian mau pakai settingan saya gitu ya ini yang yang kanan adalah yang yang bisa di Tambahin gitu ya, yang ditumpuk kayak gini. Dan ini adalah yang cekung ya, atau mungkin yang dekok lah ya, kalau bahasa Sundanya gitu. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa pakai yang ditambahin gini, terus kalian bisa pakai yang cekung juga gitu. Nah, bedanya apa kalau kalian tambahin misalnya kayak misalnya ini yang cembung ini gitu ya, kalian masukin ke sini gitu ya. Itu jadi analognya tuh jadi lebih ringan. Analognya tuh beda banget lah gitu rasanya, jadi saat kalian pakai itu jadi ringan banget gitu. Apalagi mungkin kalau kalian tumpuknya sampai kalian beli dua gitu, kayak lah, gitu, atau mungkin yang ini kalian pasangin lagi gitu ya untuk yang tumpuknya yang yang ini kalian pasangin lagi ke sini gitu ya, jadi tiga lapis gitu ya. Kalau gitu ya, terus ditambah lagi yang ini gitu, itu bakal jadi ringan banget mungkin karena. Hukum fisika mungkin ya, eh, hukum toresi mungkin ya, mungkin. Karena saya juga udah lupa juga sih sama pelajaran fisika kelas 10 ya. Dan ya, yeah, itu dia sih untuk reviewnya. Dan jujur ini enak banget dan sangat pas gitu dan tidak berasa murah juga. Eh, enak di jari dan nggak bikin pegel. Tapi tergantung juga dari konfigurasi atau analog cover mana yang kalian pakai untuk saya yang bisa digabung ini sebelah kanan. Dan untuk yang ininya adalah yang cembung gitu. Mungkin kalau di sini, saya juga bakal pakai ini juga ya. Karena ini analognya di atas gitu untuk Nintendo Switch. Berbeda dengan PS Vita atau PSB gitu. Dan ya, yeah, itu dia sih untuk reviewnya. Intinya saya puas banget dengan uh, produk dari Skala Enco ini. Dan untuk harganya, kalau nggak salah 100.000 atau 90.000 Menurut saya worth it sih. Karena kalian dapat 6 ya. Atau dapat 3 pasang gitu. Dan kalian bisa uh, kombinasiin untuk... Time covernya, dan untuk harga yang Procon atau PS4 juga sama Tapi kalau kalian memang pengen pakai Di Nintendo Switch dan di PS4 atau di ...Nintendo Switch dan Pro Controller... ...ya kalian harus beli dua kali gitu... ...sama kayak saya gitu... ...dan ya karena nggak cocok gitu... ...nggak, nggak, nggak pas untuk ukurannya gitu... ...jadi menurut saya worth it... 95.000 ya... ...kalau nggak salah saya beli di toko online... ...ya mungkin kalau kalian tinggal di Jakarta... ...kalian beli di Mangga Dua ...mungkin ada yang jual... ...karena saya di Bandung... ...jadi saya nggak tahu juga belinya di mana... ...jadi saya beli online aja... ...biar mudah dan cepat gitu... ...dan mungkin... Uh, ...untuk PS4 deh... ...enak juga sih sama... ...kualitasnya nggak murah juga... ...dan... Ini nggak terlalu licin sih walaupun saya keringetan gitu main. Kalau main Bloodborne sih cuma main Bloodborne doang atau Demon Souls mungkin yang keringetan. Main game lain nggak pernah saya keringetan gitu kecuali mungkin main Bloodborne dan uh, Demon Souls gitu ya atau mungkin Soulsborne gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya semoga membantu kalian yang sedang uh, riset mungkin atau lagi cari tahu apakah enak atau enggak. Dan ada juga sih yang bilang kalau pakai analog cover ini bisa mencegah driftingnya itu bukan karena tidak mentok gitu ya. kan? Kan tadi saya udah nunjukin tuh kan itu nggak mentok gitu untuk analognya. Jadi uh, kebukukan kehalangan sama tam covernya kan. Katanya itu bisa menghalangi debu dan saya juga nggak tahu gimana caranya gitu. Itu bisa menghalangi debu dan mencegah drifting gitu. Cuman ya mungkin terserah dia aja sih ya. Saya itu mungkin hanya pendapat dia dan opini dia. Ini adalah opini saya dan ya itu itu adalah sedikit review tentang uh, grip dari Skull Co. Dan ya jadi cukup segitu doang saya untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.